band Kita kan langsung sudah band and pick dari kedua tim antara Bigatron juga Terigo. Terkeras sudah ada dua band dari Hero Grok dan juga Kufra. Ada Kufra dan juga Grok kali ini yang sudah diamankan. Dua initiator diminimalisir banget penggunaan rivalnya juga mulai makin sedikit tentunya. Kalau well, kalau kita ngomongin penggunaan rifle kan bisa aja Bang semuanya pakai rifle kan bebas enggak dibatas. <tuk> iya, emang enggak dibatasin, Pak. Teman-teman cocok-cocoknya gimana, Pak? Iya, tapi hari langsung di band karena Alter Ego perspek kali ini. Ini bisa diambil, bisa membalas dendam. Atau mereka mau chow-nya duluan atau kaja? Kaja sih, harusnya lebih ke kaja atau enggak ke paling. Kaja buat diamankan secara hutan kali dari Alter Ego mereka tidak memikirkan masalah Kimi, hmm. masalah Cloud juga tidak. Yeah. kajal langsung diamankan. Ya, Tapi kalau kita ngomongin Kimi lebih efektif sih kalau menurut aku pribadi. Siapa yang bisa ngadepin dia kecuali mungkin Xbox ini bakal lihat dulu. X4, x dan Kimi. baru saya. Wah, hero rusuh <laughs> banget <laughs> di awal game kali ini. Cornet juga mungkin setuju dengan pick kali ini. Ya yes, Yas banget nih ngomongin soal Kimi sama Xbox kayaknya. Gitu ya aku bener-bener kayak dulu melihat ekspor tuh kayak masih biasa aja ya. kayak udah mulai ketahuan gameplaynya jadi kayak oke okay lah masih bisa di counter Tapi sampai sekarang ternyata masih ngeselin ya Untuk orang-orang yang paham banget cara mainnya Apalagi dengan combo flickernya melompat ke arah belakang gitu Ya, ya. apalagi kalau misalnya melihat di sini ada Kaja. Walaupun dengan dimanja Judgment dia nangkap ekspor Tapi ketika viral ke armornya pecah ya Ekspor right. bisa ngeroll ke arah belakang Oh, Esmeralda Akhirnya, Esmeralda support. hero yang ditunggu oleh Cornelius Enggak, enggak Siapa yang mau esmeralda seperti ini Celly Boy? Karena dia iya, ini Celly Boy, ini babang Cornet, ini abangnya Cornet. Kenapa di jadi esmeralda Udah aku bilang si. dari game yang kedua ya kalo gak salah yeah. ya Aku bilang aku kangen banget ngeliat esmeraldanya dari, dari Celly Boy gitu yeah. Yeah. Tapi ini bahaya banget, ketika dia lompat. Mungkin mau Adalah ngejar, tiga, tiga. mau ngejar Lunox. Lunox nya bakal ditemenin sama siapa-sama. Gatoh kaca Mungi Lolita, mungkin. Jadi bisa dikontak balik dengan gampang ketika ada Valus Sarmun. Nah, ini Wajah dari Coach yang mencoba untuk... Halo Ade. Iya uh. yeah, aduh, halo. jadi enak. Oh yeah. lagi makan ya. Oh iya lagi makan, oh. halo. Kamu uh. boleh minta gak? Aduh lucu banget Ade, jadi pengen punya Ade. Hah? Yeah. Huh? Eh maksudnya... Ade. Kan udah Jelly Boy. Ah, iya iya iya, memang maaf. Nah, Itu kenapa gue Jelly Boy? Gak Rafaela bakal di bend dari Alter Ego. Oke, okay. mereka ini, meminimalisir banget. Ini kayaknya dulu. band yang pertama ya untuk support Rafaela ya di playoff. Ya, yeah. di yeah. uh, no playoff. <laughs> support yang oh -oh. Oke, okay, emang se <laughs> saya kaget loh. Kenapa? tiba tiba ada tangan-tangan <laughs> random ya. Emang biasa itu. Awas-awas ini kalau dilihat Ranger banget. Sabar, sabar. Kalau dilihat Ranger depan langsung maju nih, langsung di minimal <laughs> Aduh. Yang mana, Ji? Yang mana, Ji? Yang mana, Ji? Oh, Oju udah tuh gitu. Udah. Yeah. Oju udah pasang badan. Iya. Yeah. Akai bakal digediamankan kali dari Jimmy Gatron okay. Esports. Oke, Gatot Kaca. Kuri untuk meminimalisir, menetralisir semua sisi yes. dari Alter Igo. Marksman kah? Alter butuh, butuh Lolita. Alter butuh Lolita, ingat. Lolitanya kan di band oh iya, betul juga I, betul iya ya. halo Bude Monster. halo Bude Monster. eh Om Bawa eh e, matanya matanya e, tolong dijaga. apa tuh apa tuh A gimana gimana Aku dan dan cari jodoh kenapa enggak kalian kenapa nggak kalian, kalian berdua kenapa nggak kalian berdua eh susah banget eh, tapi gila. emang terakhir ngobrol sama Clara Monster sih ngomongin gitu loh kayak Eh, kemarinnya oh, makanan kusakannya apa? Modus-modus yeah. gitu. nanya. Dan oke, okay, yang terakhir karena Thai Grill, Thai Akai grill. dan ternyata Mausi lebih memilih Granger ya dibandingkan yep. Cloud. Hal nah, ini karena misalkan ngomongin masalah range, mengandain hmm. Sonata, masih bisa menjangkau pergerakan ke arah kini. Iya bener banget, dan inilah dia ke-10 hero yang sudah pick Antara Bigetron Esports dan juga Alter Ego, sekali lagi ini adalah game penentuan di antara kedua tim. Dan ini adalah benar-benar nyawa terakhir mereka nyawa terakhir untuk mereka. lolos ke babak selanjutnya bertemu dengan RRQ atau mereka harus pulang dan nonton RRQ di rumah. Dan inilah dia kedua coach dari kedua tim sudah bersalam salaman menjunjung tinggi sportivitas dan untuk prediksi game yang ketiga dari kami dulu. Seriously? Seriously. Go, serius nih? Marcel Trigo, serius Marcel Trigo. Marcel Trigo. Akai dan Tiger itu kayak nggak sinergi gitu loh soalnya? Oke, follow up. Bicu terus. Gak tau kenapa kan? ya, aku melihat Pijatron sekarang. Iya memang, jadi yang menang lo yang kan. mana. Ya tetep alter ikut loh pak. Tadi oh, iya, ya, katanya alter ikut terus Pijatron iya, terus kan? jadi. Tuh, masalah, tuh, gak begini. masalah, gak kan. masalah. Oke okay, kalau begitu. <laughs> apa tuh apa tuh, apa tuh tulisannya apa tuh. Kenapa? apa? Nggak kebaca pak Enggak kebaca kayak isi hati dia. Oh ada begini ya, lucu banget ya. Dari tadi. Saya baru lihat. Dari tadi. Ada muncul timnya. Luar biasa ya, luar biasa ya. Aduh, Aduh. Oh, dada, dada, Pak dari atas semuanya penuh, penuh, penuh, penuh banget serius. Itu so, ya dari depan, belakang penting. Eh, dan kita juga kecil banget. Yeah. Oke, okay, lagi kita langsung menu ke gamenya. Silakan untuk caster kita KB dan juga all Paul Siap. terima kasih Bung Korn. Terus kita berada di game yang ketiga dari Best of Series. Altri God atau Bigetron, mereka harus all out, out untuk menuju. Ke babak selanjutnya, semifinal upper bracket ya. Sebenarnya sekali untuk Bung kb dan kali ini langsung dimajuin oleh peran. Oh, ini iya, top Ciri harus mundur, ternyata flick out karena belakang karena. Lihat, ini rusuh banget dari tim di Gatron. Ya si grillnya bener-bener langsung mengancam keadaan riviki. Itu di bawah, Leo Murphy dan juga mau Maude mencoba mengambil buff dari susungnya. Oh oh, bakal diambil begini saja casey Masih nahan kali ini, apakah bakal jadi set gak bisa tersisa satu bar tersisa. Secret hammer ada di belakang eh bakal muncul. Dan Ring over dari bakal didorong karena belakang tapi dia nya diambil. Bakal dapetin buff ya, cerutian untuk Gatron di early game kali ini. Didorong ke arah sebuah buff. Dan ini Brunz yeah. langsung diambil, men itu kesalahan fatal, men. Ini Brunz nya masih level 2, lihat sementara A nya coba untuk ngambil EXP secepat mungkin. Yes. Gak mau ketinggalan EXP tentunya Brunz juga coba untuk amanin jungle dengan cepat. Arici ah, bakal muncul dari area jungle milik Misstep sedikit tapi mungkin masih bisa dikejar sementara di lini dari Alderigo. Mereka udah level 4 untuk Celliboy nya. Yeah. Ini kita tahu Esmeralda dia bisa solo push ataupun juga solo ganking. Dimana dia punya falling star moon yang menyebabkan teman-teman dari Beutron bisa diambil dengan stunnya, dengan Stardust Dance. Iya yes. yep, enak banget juga bakal diambil cepet banget, apalagi Bravo. Head. Kali ini Hex Stardust Mas, Jerry boy. boy bakal mengamankan. Langsung, Langsung Eh ketahuan ternyata itu, kelihatan. itu Jungle Monsternya nyerang siapa di area bushnya kelihatan ternyata. Kamu yang diam-diam di rumput, hei, hei, hati-hati. Kali ini bagaimana bergerakkan juga, Arnichi bahkan motong juga kali ini melakukan cutting ini yeah. di arah top lane. Maka bakal asli di geng, namun sementara itu mau juga juga Leo Murphy yes. sudah berada di area Tartoy yang pertama. Chelly Boy langsung klik yes. ke depan, yes. mencoba untuk ngambil secepat mungkin. Dreamsnya masih belum ketahuan kali ini Chelly Boy bakal mengamankan ke satu. Thousand Founder Boy, Starbun bakal dia bakal cara Drift, flake out, first. tapi gak bisa first goal bakal diambil oleh Chelly Boy. Ada desonata juga tadi langsung membuat dari teman kita, yaitu Dreams langsung bisa dihilangkan sementara dari Alderigo dapat oh, no. juga turtle nya ini bayar banget oh, kali ini remisi Armitz dalam kadang ya. bahaya secret gamer bakal keluar tapi gak bisa bertahan kali ini remis nya down popo di area top lane 1 hmm. untuk 1 kali ini iya padahal udah ngeluarin Duel of Dragon untuk mengusir dari uh, Tigreal -nya. tapi memang damage dari ini sakit banget selanjutnya yeah. damage per second tertinggi tentunya yes. Mobile Legends sementara Maung C Celiwa dan juga Leo Murphy bersikras untuk mendapatkan kontes di area bottom turret yes. sementara di area top lane-nya masih belum didapatkan daripada seorang A A butuh dorongan lebih minion-nya masih berjalan dari segi top lane yes. apalagi dia milihnya emblem magic Oh. asasin ya. tapi nah, ini beda banget di dengan yang tadi, tapi kalau iya. melihat pergerakan dari Alter Ego, mereka dengan, oke oh, ini, dengan Esmeraldanya udah lebih enak sih. Aku ngerasa kayak pergerakannya udah gak kaku lagi, apalagi... Akai tadi udah misstep banget sehingga ya. udah udah sebenarnya dia susah farming, makin gak bisa farming. Bener banget, tapi pertandingan adalah Jelly Boy bagaimana cara dia memanfaatkan buff turtle yang dia dapatkan kali ini. Oh, Oke okay. ini. Cepet banget Jelly Boy langsung mundur gitu saja, branch nya juga masih ketinggalan satu Kayak. level. Iya. buff pencurian dari Cassius, Cassius nya level 5, ini bahaya banget sih kalau A keculik, ini bakal insan kill seharusnya. tapi nyuliknya suka di gelio Jadi kayak untuk menculik seorang A ini yeah. butuh usaha ekstra menurut aku. Daripada nyulik A nya, mending nyulik tarutnya. Kayak kontes terus menerus setiap pergerakan yang dilakukan BTR. Uh, langsung lucas. dikontes lagi. Missi Conda tentunya yes. udah ada Raptor macet lagi dari Maunzi kali ini. Yes, benar benar banget Dia ya, hanya menghadang di lini lainnya. Sebentar Polestar mencoba connect ke arah Brand, Sebenarnya masih bisa bertahan dan dia masih wow. soon. Hmm. Ya, mengeluarkan order brilliant tapi Jelly Boy damage yang udah ngenyuk banget dan bahkan setup Turtle-nya udah mulai dikuasai sama Alterigo lagi. Oh, lihat itu mereka belnya connect tadi ke arah Ake. dan tanpa menunggu gol. Ingat Dream belum ada Hurricane dan setup Turtle lagi Jelly Boy. Consumption, click out the castle begitu saja. Sekel timer ke belakang Turtle banget. Ya, makasih sama suara mau sih. Ya, sonatan, wow. sonatan, sonatan. Oke, saya mau ke kantor. Ini kayaknya dasar season si ini bakal mengarah ke arah mau sih. Namun, bisa saya suka. Nah, Aneh banget, coy! Jadi, gue bakal terbakar. Boy masih survive dua tuker satu tapi tadi benar-benar luar biasa banget yes. dari Kelly boy taruhnya wow. bahkan dia makan sama Maung sih ini yang bener main banget udah dia ada huri dan lah sisa ditinya gua rasa agak grisih dia mengejar Maung -Gi. tapi kali ini suai update ada pun Riffai juga eh hey, hey. mencoba membalas dengan energi Gajar. dalam matcher masih bisa bertahan tentunya si sendirian kali ini apakah bisa membersihkan web ini yang ada kensis juga kayaknya kambal bisa ditahan begitu saja. Dan Turet di area midlane sudah didapatkan untuk tim Mau sih masih farming aja dan juga harus diingat. Dia belum bisa dihentikan dan sudah mendapatkan 2 kill dengan emblem bounty hunter. Ini mendapatkan gol yang sangat banyak, Gantar banget. Tinggal gimana Maungsi memanfaatkan hal tersebut di petripy di awal, tentunya Leo Muzi benar-benar ke pergelakan dan tarta tidak makan sama Maungsi. Tapi yes. yes. yes. di sisi yes. langsung lalu merikenzensnya dorong dua hero sekaligus ke arah pit tarto. Mas sudah pelikan memang dari Chili Boy, yes. tapi terus Monsil benar-benar ngebantu banget pergerakan dari Chili Boy untuk. Speed up movementnya tapi sangat disayangkan belasnya sen kalau tidak greedy tadi kayaknya bisa mendapatkan dua-dua Dua ya, juga iya betul ya. banget ini kayak bener-bener greedy banget yang oh, mau dia dapet ikhiyak gak kenapa siapa-siapa dreams ternyata tidak eh? berhasil mendapatkan seorang Casius mm -hmm. ini bakal ada di atas lagi cowoknya dia akan ngepush lagi nge-push oh mau sih orang dapetin satu di ada bottom line mendapatkan bravo plus Pakai bonusnya ini udah gila banget siapa yang bisa mendapatkan mau sih kali ini karena dia udah punya item yang diaku oh, oh, kali so kena dua kali di kolik, saja oh, oh. dari ke, ke hati-hati oh, di belakang, ada dan belakang tapi di, sama Bravo. di, di belakang, mundur, harus dari sudah cukup puas dengan target yang didapatkan dan juga dua kill yang didapatkan dari BTR Benar kali banget. ini yang bakal langsung diambil karena tadi terus setupnya udah bagus banget udah ada Avatar of Guardian juga dibantu untuk ke arah Shelly Boynya tapi memang kalau kita lihat, mau intinya lebih arah aret dia, mau tarotnya lebih cepat jebol sehingga golnya oh, oh, merata. Nasin Sani digunakan untuk defensive tarotnya bakal dia sama Cherry Boy. Army C masih standby di arah top lane, dia dapat biodinya <tuk> sebenarnya banget. Dan teman-teman, kalau tadi lihat di bawah tadi ada tiket penjualan ya untuk M1. Betul sekali. Sementara lihat goldnya udah mulai dilit sama Alter Ego, Aha. mulai timpang siur kali ini. terseok-seok dari Bigatron ketinggalan dari segi gold dan bahkan juga udah mulai kebanting. Namun balik lagi Leo Murphy. ...juga membutuhkan setup inisiasi yang bagus di arah yeah, depan. Hebat, Alter di bawahnya dalam bahaya sudah kelihatan oleh Gatot kaca kali ini. Kali Starman bakal digunakan untuk memberikan w dengan cepat, Celi boy udah punya. Peterhofer untuk sonatanya langsung kena dua perkara EI ya yes, betul banget Itu hanya satu dulur dan kali ini Cassius langsung saja muncul kalau ini mencoba untuk bertahan Uriken dan sekarang Kelly Boy Boy mencoba untuk bertahan sementara bawah. Si Sija masih mendapatkan EI Kelly Boy sendirian satu lawan Uriken tengah mengembangkan kena karena belakang masih menunggu grand rush satu kali ini mereka langsung kapotor oh. skorje, dan bang! kena dua, menurut saja, tapi di belakang masih naik boxe, dekstasur <tukup> kapan kena siapa-siapa bravo, mencoba meningkat Dilly Davis, sekarang belakang Mna oh, joket joket joket joket ini sama Jelly Boy, kena tiga Cassius juga mengusik dari lini depan Sayang. tapi kali ini turretnya bakal diamankan <tuk> untuk tim Alter Ego di lini midline pemain dari Begitron skill dikit lagi darahnya, tapi tidak ada Dead Sonata, oh, karena sudah oh, dipakai Dead Sonata keluar, langsung naik stasur, kali ini Arminius juga bakal mencoba untuk mundur upgrade kembal no, no, no, no, no, no, no, juga menggunakan rondo untuk escape. Lihat tadi ah, ram nya langsung ke arah sebuah Xbox dan juga x langsung hilang pak Armoret Ini bahaya banget, Alter Rico, udah jauh banget item core -nya. Dan juga ini hanya tinggal menunggu lordnya agar membantu push. Lihat, ini bawahnya... So, oleh Star Moon Connect ternyata Boy out of nowhere dapetin grips kali ini dan harus mundur. Lihat, tidak ada apa-apa lagi karena tidak ada follow up. Hanya kayak ngang gitu. Yep, Chally Boy. Ya, oh, Lord Resurrecting dari Leo soon. Dia bakal berbahaya banget buat A, dia memang udah punya BOD. Tapi kalau damage-nya, spray-nya ke arah Leo Murphy, dia bakal nahan dan ngelahap damage-nya ya, sendiri. Ya. Rhapsody, Rhapsody. Rhapsody. Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody. Rhapsody bakalan diamankan ya. dengan cepat seharusnya Mausy. Yes. Gak bakal menyianyikan kesempatan ketika mereka lagi kukul dari segi gold-nya. Mari keliling golfnya, Kaisius menahan di depan Hexazor. masih belum ketahuan bakal pergerakannya. Eh, ada berat, Datang, tapi Lordnya dengan cepat dia, maka sama Maungzi. Kaisius, oh, oh, dibaca, dibaca, dibaca, Bakal Baka, gara-gara masih udah mulai ternyata. rata. Apa dua, harga mereka bakar belakang, jantung, jatuh gerakan, eksensor. Oh, gara-gara gerakan, gara-gara gerakan, gara-gara gerakan, gara-gara gerakan, gara-gara gerakan, gara-gara gerakan, gara-gara gerakan, gara Karena tidak ada gara gerakan, tidak, oh no. tidak ada Avatar of Guardian mereka harus menunggu super mini yang tidak bisa langsung abisin bro. Terbalap endless battle dari Armiti, hati-hati sama true damage dari Armiti cowoknya bakal lebih menggila lagi. Lihat purify yang digunakan sama Brand tapi ternyata ketika udah gak ada purify, ada Avatar of Guardian yes. one karena dua hero yang sasur terkena Way of Dragon. Ya, yes. sementara minionnya And... kali ini langsung dijigil wow, dan ada suara banyak keluar langsung menghabisi armor dari Exbor. Iya, Phila armornya harus diriset terlebih dahulu. Leading goldnya udah mulai jauh ternyata. Jauh. Beda 8000. ribu. Lornya. Bakal langsung diajar. Armitage. Bang dari di depan tuh bakal hadir. saja. aja double start digunakan sama Armitage. Lornya masih setengah darah. Coba nutupin lahan. Mungkin bakal balik turun dan bakal lebih defensif dari Alter Ego. Ya, tidak bisa langsung menghabisi. Ada masih charge juga. Langsung satu setengah bar untuk Mauser. Tapi lihat Dreams. Ia mencoba melakukan tugas Bounder. Tidak berarti apa-apa karena tidak mengenai siapa-siapa. Benar banget. Kalau saya ada. Flicker mungkin dia ngincepnya 1000 juta yes. kali ini. Dan Aki-hari dari segilainya kayak slow Rick and Dance defensifnya ternyata gak apa-apa. Gak ada Rick Dance. Alter Ego. Apakah mereka akan memanfaatkan momentum kali ini kayak sius, cincin, cincin, cincin, cincin. Gak mau untuk mencintai dengan ring of oh, ordernya Bakal dipancing ke arah atas atau bawah sih. Kayaknya gak akan berfokus di tengah. Kayak mancing-mancing doang di mid -nya. Mancing langsung ke arah mid lane. Bottom lane bakal diamankan dengan cepat. Mau dan kawan-kawan langsung menapaskan oh, ini. No. Ternyata bottom lane. Ice Queen One dari seorang A hanya harus slowing effect tapi harus pulang dari alter ego kalau mereka nggak pulang itu bahaya banget ketika wipe out dan juga lor bisa aja nantinya diambil kenapa karena ekonominya bisa kebalik begitu aja walaupun sekarang bedanya 11 ribu 11 ya? ribu tapi ketahuan kali ini halo nggak bakal dihajar Di belakang ternyata masih darah, ada ratusan dan mau Uricandence defensive lagi-lagi digunakan sama Dreams. ya betul sekali dan hanya tinggal menunggu waktu dimana mereka bisa mendapatkan inhibitor terakhir di top lane dari Bigotron Ini sebenarnya dari item udah enak banget dan juga dari... Wih kajanya wing of ini? Iya yeah, dia mau kuin Swing buat biar gak di kayaknya, yeah, biar yeah. gak di burst sama Brunch, dia juga Agak unik ya sebenarnya. Defensive juga dia gak lebih milih ke arah langsung kayak Athena Shield tapi... Well, dengan adanya dua magical dari Aiden juga Brans, mereka lebih mirip ke La yes. Mereka benar-benar enggak mau di dari awal tapi Celiboy ada di depan menahan semua dealing damage yang diberikan hanya untuk Celiboy. Betul sekali ini hanya tinggal menunggu momen aja dan untuk lordnya juga masih cukup lama b 1 menit lebih dan artinya hmm. memang kalau ada shadow mask seperti ini bisa dimanfaatkan. Mungkin mengambil Xbox atau mengambil Aku nggak yeah. mungkin kini sih sebenarnya ini yeah. terlalu jauh banget apalagi Brans ya. Yeah. Yes. Tapi, kalau Akai bisa sih. Kalau Akai, mak maksud aku masih bisa daripada XAL yang diambil, kayaknya bisa saya kirim langsung belakang gitu. Malah kebaliknya, ya, ya, yes, malah, malah sial nanti. Mbak Boy hanya mengamankan jungle dengan cepat kali ini. Benar-benar bener, -bener kesentuh sama sekali Queen Shin sudah diamankan. Dreams mengecek bagian bush sebelah kanan. Betul sekali. Pengetahuan Casey. Halo, hanya salam sapa saja. Belum ada ultimate yang digunakan dari masing-masing tanknya. Emang akar mereka, makanya salam sapa seperti itu. Iya, makanya. Dan ini cuma bayangin doang untuk tim alter ego menguasai oh, Luar latang. Keluar 1, 2 dan Hexazor kena peluru terakhirnya. Oke, sementara 20 detik lagi menunggu Lord tapi ingat shadow mask yang dimiliki oleh kaca bisa menjadi senjata utama dari alter ego yang kayak gimana yang bakal mereka munculkan. Justru aku takutnya gini, dipancing keluar ternyata eh winger-nya ke arah bawah gitu loh, nge-push sendirian. Oh, Ricardos sudah digunakan kali ini guys sendirian, harus Guardian, bakal kena satu saja. Leo Murphy, Andre ke belakang yang tersor terkena efek slow immortal yang bakal mencet dari cream. Tapi lihat trap sakit banget damage-nya. It's so data, balik storm udah connect dari Chilly Boy ke arah belakang. Masih bertahan, kali langsung di flicking ke oke Chilly Boy, dijogetin masih ada cross shield mencoba untuk defensive speed up dan bahkan 4 melawan 4 tim Fight Lordnya. Apakah Alterigo akan melakukan inisiasi kara oh. Lord kali ini, Polva? Ini bakal sulit banget sih untuk Alterigo menahan karena masih ada Kimi, masih ada Lunok. Tapi kalau dipaksakan. Gua oh Alterigo cepet banget, cepet kan. banget jadi sesuatu pada Lord cepat diamankan sama Alter Unbreakable untuk defensive kali ini Queen sudah juga sudah diamankan sama Maung Zee. Maung -Z juga bakal bisa di pick up dengan mudah. Gua pikir kayak bigetron bisa ngendaliin permainan. Tapi ternyata dia ga mau kontes keluar sama sekali. Dia lebih memilih untuk oke okay, kita defense aja. kiminya juga cukup jauh dia berada di atas. Ini bisa tarut men. Jadi kayak bakal hanya menunggu waktu Alter ngepush doang sih. Dan menghabisi bigetron, Bener banget masih leading gold nya makin jauh, jauh lagi. Untuk Alter Ego Kayak ini 8 menit terakhir bener-bener dikuasain banget sama Alter Ego dari segi EXP, dari segi goldnya Jelly Boy masih nahan cross mount shieldnya biar nggak banyak hilang yes. Nah Armi di arah top lane, bangga mencoba coba menggover dengan cepat juga, dia punya Immortal Soul Armichi bisa aja melakukan inisiasi kalau seandainya dia mau ngambil risikonya Nah tapi ini udah ada Lord nya Oh, Helele. Langsung bergerak ke Aramid kali ini. Di-stray begitu saja. Shadow Mask, pelan-pelan, Armichi. Shadow Mask. Belum ketahuan. mungkin bakal keluar dari Armichi. Enggak, Langsung enggak. Oh, ditari X-Mennya. begitu saja x Langsung kira Garmor-nya pecah. bakal ada Lasit Sariti. Dead Sonata digunakan. Dreams, menahan semua dealing damage dari Lord-nya. Turret bakal diamankan di area toflen kali ini. Bakal ada disini di area belakang, jadi boy dia. Mas dia. Mas dia. dari seorang. Oh, Bersi Bersi Tariu. Bakal Tariu. langsung ke arah yang hey, hey, hey. ya Dan langsung ke After bakal kena ke arah oh, Bakal menghancurkan base dan game. Yang ketiga, bakal jadi milik Alter Ego. berganti yang masuk ke arah base-nya. Dan akhirnya dilompatin sama Pauling Star dari Shelly Boy. Yang abangnya yang katanya abangnya Kornet tapi tepuk tangannya sekali lagi, tenis indoor Senayan